Wanita cantik menurut Islam bukan hanya cantik secara fisiknya saja, melainkan cantik ahlaknya pula, ia senantiasa bertutur kata lemah lembut, berbahasa sopan, dan santun kepada siapapun. Kebaikan ahlak dan hatinya akan memancarkan aura kecantikan lewat sifatnya. Lisan dan keterampilan merupakan bentuk terjemahan dari hati, sehingga cantik yang tercermin dari dalam akan menjadi penerapan pada setiap tingkah laku seseorang setiap harinya. Kecantikan dari dalam yaitu, poin utama seorang perempuan dipandang cantik oleh orang lain.